Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimanakah laporan laba rugi itu Dan apa hubungannya antara laporan laba rugi dengan laporan raja Nah untuk bisa mengetahuinya Mari simak video saya ini Karena saya akan memberikan Suatu contoh atau kasus transaksi yang bisa Menggambarkan bagaimana hubungan dengan keduanya Oke, simak terus. Setelah Anda menyimak video saya yang pertama yang berjudul Belajar Akuntansi Semudah Menambah dan Mengurang, saya waktu itu mengilustrasikan bahwa perusahaan sedang didirikan atau sedang proses berdiri atau lebih kita kenal dengan pra-operasional. Jadi, perusahaan itu belum melakukan transaksi operasional yaitu transaksi penjualan dan dan transaksi biaya. Nah, bagaimana kalau sekarang sudah saatnya melakukan transaksi operasional yaitu transaksi jual dan transaksi biaya-biaya. Dalam operasional kita akan membuat satu laporan penting yaitu laporan operasional atau lebih kita kenal dengan laporan laba rugi, di mana laporan ini adalah satu kesatuan dengan laporan aset atau lebih kita sebut dengan laporan neraca. Nah, kita akan membuktikan keduanya ada interaksi antara laporan neraca dan laporan laba rugi ini. Laporan laba rugi ini akan menjadi Indikator apakah modal usaha kita yang berputar itu menghasilkan laba atau justru akan sebaliknya yaitu akan merugi. Kalau laporan laba rugi ini menghasilkan bentuk laba, maka otomatis laba usaha akan menjadi bertambah. Dan sebaliknya, apabila laporan laba rugi ini menunjukkan kerugian, maka otomatis laba usaha kita akan tergerus. Kita akan membuat satu akun laba rugi yang akan kita letakkan di bawah akun modal Ahmad, di mana akun laba rugi ini masuk dalam kelompok modal. Nah, bagaimanakah konsep laporan laba rugi yang sederhana itu bahwa laporan laba rugi itu konsepnya adalah semua pemasukan dari pendapatan akan dikurangi semua laporan atau semua transaksi biaya dan penyerahan barang itulah akan menghasilkan nilai laba atau nilai rugi jika kita menjual barang maka sebagai biaya penyerahan adalah barang tersebut dan berapakah nilai barang tersebut sebagai biaya yang diserahkan maka kita akan melihat pada awal saat barang itu dibeli itu berapa ini misalkan menjual satu kaleng oli dengan harga jual Rp100.000 maka sebagai biaya penyerahan barang itu adalah nilai saat oli tersebut kita beli dari supplier, misalkan Rp80.000, maka penjualan dikurangi dengan biaya penyerahan Rp80.000, kita akan menghasilkan uh, keuntungan atau laba Rp20.000. Bagaimanakah jika penyerahan itu berupa jasa atau pendapatan itu berupa jasa, maka tentunya tidak ada penyerahan barang yang ada adalah biaya langsung. Misalkan biaya servis mobil, kita menggunakan semacam thinner atau pembersih sebagai bagian untuk pekerjaan servis, nah itu nanti kita akan mencatatnya sebagai e, biaya langsung. Jadi setiap transaksi penjualan dan setiap transaksi biaya operasional itu akan berpengaruh langsung terhadap hasil perhitungan laba atau rugi. Dan hasil inilah yang akan mengisi akun di dalam akun laba rugi di bagian modal di laporan neraca. Itu akan selalu dinamis terus, setiap saat akan selalu berubah-ubah. Sekarang kita belajar pada dua kelompok laporan besar, yaitu kelompok laporan neraca, seperti ini, dan laporan kelompok besar lainnya yaitu namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini konsep paling sederhananya adalah semua pemasukan dari penjualan atau pendapatan dikurangi semua biaya operasional yang dikeluarkan, dan hasilnya akan menjadi nilai laba atau nilai rugi apabila nilai pendapatan atau pemasukan lebih besar daripada biaya-biayanya otomatis nilai hasilnya akan menjadi untung atau laba sebaliknya apabila nilai penjualan pemasukan itu lebih kecil daripada biaya-biayanya maka otomatis akan merugi laba dan rugi inilah yang akan mempengaruhi apakah modal kita itu akan bertambah atau berkurang. Otomatis kalau laba kita menambah, kita akan senang karena modal kita semakin besar, tapi kita akan sebaliknya akan rugi, kita akan mendapati modal kita akan menyusut atau berkurang. Nah, kita akan mengetahui struktur standar atau struktur sederhana dari laporan laba rugi, yaitu penjualan dengan kode 4, dengan nilai kredit, akan dikurangi dengan penyerahan barang, dengan kode 5, nilainya debit, karena tadi saya kemukakan bahwa semua, semua pemasukan yang sifatnya itu menambah modal itu pasti bernilai kredit dan semua biaya yang sifatnya akan mengurangi modal itu akan bernilai debit. Nah, di sini juga saya menemukan penyerahan barang atau biaya langsung karena sifatnya ini akan mengurangi modal, maka dia akan bernilai debit juga. Ini saya kasih warna 5 adalah penyeran barang langsung atau biaya langsung dan 6 adalah biaya biaya usaha. Di sini akan mengurangi penjualan dan pendapatan. Kemudian kode nomor 7 itu adalah kode pendapatan lain-lain dengan nilai kredit karena sama-sama pendapatan. Dan 8 adalah biaya lain-lain juga akan mendapatkan nilai debit. Jadi intinya adalah, inti pokoknya adalah, semua pendapatan dinilai dengan kredit, semua biaya penyerahan atau biaya langsung atau biaya-biaya lainnya dinilai dengan debit, itu kuncinya. Strukturnya adalah pendapatan dan penjualan kode 4, kode 5 adalah biaya langsung, kode 6 adalah biaya usaha, kode 7 adalah pendapatan lain-lain, dan kode 8 adalah biaya lain-lain. Pendapatan lain-lain itu adalah pendapatan yang di luar usaha utama, sebuah perusahaan. Contohnya, kita setiap hari mengumpulkan karton-karton bekas, kaleng-kaleng bekas dari oli, kemudian kita kumpulkan, setiap bulan akan dijual kepada pihak yang mau menerima dan itu akan menjadi pendapatan lain-lain. Begitu juga dengan biaya, karena biaya ini sifatnya di luar biaya pokok atau biaya utama perusahaan, maka disebut dengan biaya lain-lain misalkan adalah memberikan sumbangan kepada Yayasan anak yatim Piatu itu termasuk biaya lain-lain. Kita akan menuju pada contoh-contoh soal yang menggambarkan bagaimana operasional perusahaan itu. Misalkan nomor satu adalah menerima jasa servis. Nah, karena kita sedang menerima uang, maka kunci dulu pada sisi kasnya. Nah, di sini kasnya akan kita kunci sebagai penerimaan 2 juta. Kemudian pendapatan ini akan kita akan kita tulis 2 juta juga. Nah, lihatlah hasil akhirnya akan menghasilkan jumlah laba 2 juta. Nah, nilai ini, nilai di laporan laba rugi ini akan dicatat di dalam nilai laba rugi di sisi modal ini. Sehingga kalau bisa dikatakan bahwa modal kita akan bertambah menjadi 102 juta rupiah. Dan ini akan menjadi perimbangan baru di dalam neraca ini. Nah, kemudian kita mengeluarkan biaya yaitu biaya montir sebesar Rp. 500.000. Karena ini sifatnya mengeluarkan, maka satu hal yang dikunci adalah kas, yaitu kita mengeluarkan. Kita akan keluar Rp. 500.000, dan di sini biaya montirnya kita catat Rp. 500.000 juga. Nah, lihatlah hasilnya di bawah ini, bahwa jumlah laba dan rugi akan menjadi 1.500, dan nilai ini pasti akan mengubah nilai laba rugi di bagian modal juga. Nah, kalau kita lihat, jumlah modalnya akan menyusut jadi 1.1.500, tapi di sisi neraca akan menjadi imbang atau akan selalu imbang terus atau balance. Kemudian kita akan membayar listrik sebesar 100.000 karena kita keluar maka kuncilah di bagian kas ini sebagai pengeluaran 100.000. Nah, di sini ada biaya listrik kita keluarkan lagi 100.000. Sekarang lihatlah hasilnya di bawah ini 1.400 dan di sisi ini satu juta juga dan semuanya akan menjadi imbang lagi jumlah modal total modal akan menjadi seratus satu juta empat kita lanjut di bagian pembayaran kita lanjut di pembayaran air pump lima puluh nah kita kunci di sini sebagai pengeluaran 50.000 dan biayanya kita akan, akan dan biayanya akan kita tulis rp Nah, ini akan berubah lagi menjadi 1350.000 dan laba di sini akan Rp1.350.000.000. Ini selalu mengubah jumlah modal, jumlah keseluruhan modal, dan juga akan mengubah nilai perimbangan di neraca ini. Kita lanjut untuk penerimaan dari penjualan rosok. Karena ini terima, otomatis kita harus menambah se-15.000 dan bagian pendapatan ini akan kita kasih angka 15.000. Nah, sekarang juga sudah berubah lagi menjadi Rp1.365.000 dan sama di sini, perimbangannya akan sama pula di dalam neraca. Kemudian yang terakhir adalah membayar sumbangan anak yatim piatu. Nah, ini sama, mudah saja, kurangi 10000 di sini dan biayanya akan ditambah Rp10.000. Nah, inilah hasil akhir dari contoh eh, 6 contoh soal ini. Sekarang total laba ruginya adalah Rp1.355.000. Ini posisinya adalah untung atau laba. Sehingga di dalam lab akun laba rugi di di bagian modal ini akan bertambah menjadi Rp1.355.000. Hasil akhirnya adalah total modal yang tadi awalnya dari Tuan Ahmad 100 juta, sekarang dengan operasional usaha, karena ini menjadi laba atau untung, maka akan membuat modal usaha Tuan Ahmad ini berubah menjadi Rp101.355.000. Dan dalam pencatatan ini, untuk modal awal Tuan Ahmad itu tidak boleh di Rubah atau harus disendirikan seperti ini dan laba rugi harus juga disendirikan ini. Ini untuk mengukur kinerja laporan laba rugi. Ya. Jadi tidak boleh di tidak boleh digabung langsung tapi cukup dibuatkan akun khusus seperti yang Anda lihat di sini, yang perlu Anda ingat adalah bahwa semua transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan itu akan bermuara pada dua laporan besar atau dua laporan pokok, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Perlu saya ingatkan lagi bahwa untuk laporan neraca itu dibagi menjadi tiga kelompok utama yaitu kelompok satu yaitu aset perusahaan dengan nilai debit kemudian kelompok dua adalah hutang dengan nilai kredit kemudian kelompok tiga adalah kelompok modal dengan nilai kredit kemudian untuk laporan besar yang lainnya, yang nomor dua adalah laporan laba rugi. Laporan laporan laba rugi dibagi menjadi dua dua kelompok utama, yaitu kelompok penjualan atau pendapatan dan kelompok biaya-biaya. Nah, kalau di down lagi untuk laporan laba rugi ini, kode 4 sebagai kelompok penjualan dan pendapatan dengan nilai kredit. Kemudian kelompok 5 sebagai kelompok biaya penyerahan barang atau biaya langsung dengan nilai debit dan kelompok 6 sama-sama ini biaya. Kelompok ini diberi dengan nilai debit. Ini saya kasih warna kuning itu sebagai kredit dan warna abu-abu ini sebagai debet sebagai pengingat untuk mempermudah Anda untuk bisa memahami ini. Kemudian untuk kode 7 itu kita membuat kelompok namanya pendapatan lain-lain dengan nilai kredit namanya aja pendapatan nilainya kredit. Begitu juga dengan kelompok 8 yaitu biaya lain-lain dengan nilai debet namanya aja biaya ya jadi ini benar-benar sangat saya tekankan kepada anda semua yang sedang belajar akuntansi dasar mengenai kelompok-kelompok dan nilai-nilai debit kreditnya masing-masing. Nah saya mempunyai satu ilustrasi yang sederhana dan sangat penting sekali sebagai rumus yaitu yaitu begini, apabila nilainya debit, nilai awalnya itu debit, kemudian mendapatkan transaksinya itu penambahannya adalah debit, maka dia akan menjadi menambah. Oke, okay? tetapi kalau dia mendapatkan tambahan transaksinya itu kredit, maka dia akan mengurangi, ya kan? Ini tolong diingat rumus ini. Jadi kalau sama-sama debit itu akan menambah, sama-sama kredit akan menambah. Tapi sebaliknya apabila berlawanan debit mendapatkan kredit akan mengurangi atau kredit mendapatkan debit akan mengurangi. Nah ini benar-benar ini menjadi rumus yang sangat menarik sekali. Sederhana tapi benar-benar Menarik untuk bisa membuat Anda lebih paham dan mendalam mengenai e, akuntansi dasar ini. Akuntansi dasar ini benar-benar harus dipelajari dengan tekun dan sabar diulang-ulang berkali-kali sehingga lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang di luar kepala dan menambah kecepatan Anda untuk mengingat setiap transaksi itu nanti akan larinya kemana. Tolong Anda harus lebih tekun, lebih bersabar, diulang-ulang terus sampai menjadi di luar kepala. Yaitu interaksi antara laporan neraca dengan laporan laba rugi yang sudah saya uraikan dengan kode, dengan kode dan nilai-nilai yang harus Anda ingat selalu. Pada bagian akhir, saya akan membuat sebuah Simulasi yang nanti akan Anda praktekkan di dalam rumah atau dengan teman-teman Begini uh, ilustrasinya Ada pertanyaan? Akan saya jawab Laporan keuangan ada berapa? Ada dua Apa itu? Neraca, laba rugi Oke, sudah benar ya Sekarang saya akan menunjuk pada Apa isi dari laporan-laporan tersebut Neraca berisi tiga bagian utama, yaitu bagian aset dengan kode 1 dengan nilai debit. Kemudian hutang dengan kode 2 dan nilai kredit. modal dengan kode 3 dan nilai kredit. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Apa isinya laporan laba rugi itu? Satu, penjualan kode 4 dengan nilai kredit biaya langsung atau penyerahan barang dengan kode 5 dan nilai debet kemudian biaya usaha dengan kode 6 dan nilai debet kemudian penjualan lain-lain atau pendapatan lain-lain kode 7 dan nilai kredit kemudian biaya lain-lain dengan kode tu, kode 8 dan nilai debet nah begitulah nanti akan berlatih terus menerus sehingga Anda akan hafal kemudian ada kelanjutan lagi untuk ilustrasi ini kita menuju ke satu akun contoh biaya listrik kita akan menjawab begini ada di laporan laba rugi posisinya ada di kode 6 dia menjadi nilai debit dan kelompoknya adalah biaya usaha oke itu satu Nanti ada pertanyaan lagi, misalkan hutang bank, hutang bank ada di laporan neraca posisinya adalah kelompok hutang, dia bernilai dia berkode dua dan nilainya kredit nah, begitu caranya ada lagi, mesin mesin ada di mesin ada di laporan neraca kodenya adalah satu dan nilainya debit nah lagi penjualan oli, penjualan oli ada di laporan laba rugi dengan kode 4 dan nilai kredit. Nah begitu ya terus menerus, nanti disimulasikan dengan kawan-kawan sampai Anda hafal. Nah selanjutnya, video selanjutnya akan saya uraikan format-format yang lebih terstruktur lagi bagaimana format neraca dan bagaimana format laba rugi, dan apa isinya akun-akun uh, apa yang mengisi dari laporan neraca dan laba rugi secara standar dan umum ini akan menjadi suatu pondasi yang penting bagi Anda, bahwa Anda menguasai betul akun-akun yang ada di dalam sebuah laporan keuangan dan akan menambah wawasan Anda juga misalkan, oh ini ada akun yang namanya uang muka pembelian ada yang namanya akun uang muka asuransi ada yang namanya akun akumulasi penyusutan lah itu nanti kita akan belajar sampai hafal dulu sampai kita ngerti dulu setelah itu baru kita akan menginjak yang namanya sumber transaksi dan penjurnalan jadi untuk penjurnalan untuk sumber transaksi untuk buku besar nanti dulu kita di sini akan mengerti kerangkanya dulu, akan mengerti laporan keuangan itu apa sebelum Anda masuk ke dalam uh, materi berikutnya oke, okay? jangan lupa selalu ikuti materi-materi uh, saya ini terus, sehingga Anda akan lebih cepat memahami, akan lebih mengerti lebih dalam lagi, sampai akhirnya nanti Anda menjadi lebih mahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.